Halo guys, jumpa lagi bersama saya Francis Kusiner Kali ini saya belum mancing guys Dan belum ada waktu dan belum ada kesempatan Kali ini saya gabung bersama sanggar atau komunitas dayak Yang hari ini sedang latihan Ini akan mengikuti kegiatan Naik dangau atau acara rumah radak di kecamatan Toho yang akan dilaksanakan Pada tanggal 27 April Nanti bro Nah ini dia Setiapnya bro Ini para penarinya. latihnya bro. Dan ini nanti akan dipertandingkan di acara Rumah Radak di Toho pada tanggal 20, 27 April. Nah, ini dia penarinya, Bro. Nah ini dia ketua sanggarnya bro Dan yang ini pelatihnya Akan ikut bertanding di kegiatan rumah radak di kecamatan Toh pada tanggal 27 April. ini? Nama tariannya tarian menugal, Bro. Menanam padi di gunung. Nah, seperti inilah dia ajaran adat tradisional orang Dayak, Bro. Tetap masih musik-musik banget ya, Min. Oke. Jangan ya, lupa ya. like, komen dan subscribe. Iya. Yeah. <laughs> dia ketuanya guys ketua sanggar pertemuan bukit raya desa dema kecamatan anjungan kabupaten mempawah Bye. Wow. Oke bro, latihannya cukup sampai di sini dulu dan kemungkinan akan disambung Sabtu depan.